Kota Palembang kembali mengukir sejarah baru. Tanggal 6 Januari 2021, jembatan Musi Enam dibuka dan dioperasional ke secara umum untuk masyarakat Kota Palembang. Baru tiga hari beroperasional, Musi Enam sudah berhasil membuat kempar Kota Palembang. Caman ceritanya, tonton video Mang Dayat sampai habis.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 Apa kabar Mangcebice, salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini Kito akan mengulas hal yang membuat gempar Wong Palembang Yaitu Jembatan Musyik 6 atau Jeramba Musyik 6 Uji Wong Palembang Setelah diresmi ke tanggal 30 Desember 2020 Alhamdulillah pada tanggal 6 Januari 2021 Tepatnya jam 16.00 Jeramba Musyik 6 ini sudah beroperasional untuk masyarakat Informasi akan beroperasionalnya jembatan musim 6 ini luaskan di berbagai sosial media, pecah di Instagram, Facebook, dan juga di grup WhatsApp. Selain informasi dibukanya jembatan musim 6 ini, juga ada himbauan untuk jago ketertiban dan juga protokol kesehatan. Tapi, lah pacak di kiro kan? Kiro kiro apa yang akan terjadi? Inilah suasana detik-detik menunggu dibukanya jembatan musim enam. Lihat anak-anak sudah mulai banyak di situ. Nah, kondisi ramai pada menunggu. Sangkin antusias jawang Palembang dengan jembatan musik 6 ini mulai dari budak kecil sampai wong yang agak tua nyambut antusias lo operasionalnya jembatan musinem ini mulai dari hari pertama nak dibukanya jam 4 sore itu wong Palembang lu mulai berkumpul sebelum jam 4 dan mungkin pengen rasoi sensasi pertama kali naik jeramba musinm ini termasuk Mang Dayat juga sih sebelum jam 4 lah nyogok di sini Puncaknya lagi, sekitar jam 5 sore, kondisi di Jerambang musim ini makin padat. Mulai dari yang berkendaraan sampai yang jalan kaki, pokoknya banyaknya uang yang kerap-kerap ke Jerambang musim ini, singonyo penuh. Memang, yang ada di sini didominasi oleh ABG atau yang uji Palembangnya banyak banyaknya ngerincilan. Mereka datang dari mana-mana. Uh, Kalau sekarang ya excited ya kita eh. Ya. Nah, soalnya kan uh, ini juga baru pertama kali dibuka kan. Jadi uh, bangga lah, seneng juga. Sama deket deket kampus juga yaitu Jadi kal uh, ya, ya, sama sama sama aja. Ya, sama. Ya, sama. Ya, sama. Ya, nah, ya. Gak apa-apa <laughs> uh, Lebih memudahkan untuk apa ya? untuk masyarakat. Oh, masyarakat untuk berlalu lintas. Lalu lintas, lalu lintas. udah. masih tau dari mana hari ini udah di aku tahunya dari grup whatsapp. bagus. dibanding ampera ini lebih bagus. Uh, lebih tinggi, eh. anginnya lebih deras. aku kebetulan cuacanya bec ini. rame juga tempatnya kebetulan lagi baru dibuka. Oke. Oke. Yang mana nomor 6. Mantap. Sampur. Sampur. Hai Pak Cayo. Sama Cacho Baca. Entar ya bahasa. Salah satunya Palembang Indonesia. Dan ku bangga terlahir di kota lagi. Kemacetan meluas. Terutama di pertigaan jalan Sultan Muhammad Mansur dan Makrayu atau AKBP Aguchi. Dan kabarnya setelah lepas dari simpang tiga Makrayu ini pun ketemu macet lagi di simpang empat lorong alir. Yang ada di jalan Sultan Muhammad Mansur inilah. Memang simpang empat lorong alir ini sering macet sih. Namun dengan adanya jeramba musim 6 ini semakin meningkatkan frekuensi lalu lintas di sana. Jadi wajar baik kalau makin macet terutama sore. Jadi kalau misalnya mangcek bicek nak ke Musinam usahatlah jangan sore ya, karena kalau sore ini memang macetnya lagi lucu-lucunya Nian. Macet bicek, inilah kondisi di Jalan Makrayu setelah diresmikannya Musinam. Jadi memang hari pertama ini mungkin antusias warga itu sangat sangat besar kali ya. Jadi macet e, sampai lorong alir. Nah ini kondisi Jalan Makrayu kondisinya sangat macet. Ayolah, sobat semua. Sini, dan di tepian sungai musik. Jangan tak ngeraswi, cak bujang gadis yang ada di sini. Mang Daya juga nak jalan dan nyogok di pojok jeramba musim sinem ini, dan ndak tahu nyomang cewek Wow, nikmatnya anginnya bambu kejeng. Pemandangan di pojok sini musim ini, Mang Daya Catok ke masih nyisoke ke pemandangan Palembang Lamo. Di sebelah ilir, besok kita jingok. ada cagar budaya, yaitu makam dari Sultan Muhammad Mansur. Yang kalau dijingok, di peta lamo, dikelilingi oleh sungai, kebun gede. Nah, mang daya jingok, kalau dari pucuk, siso-siso, kontur sunginya ini masih ada dan masih pacak dibeda ke. Namun, kalau kita parai yo, memang pacak paret-paret baik. Kalau macet, bicek pengen tahu cak mano ceritonya, makam Sultan Muhammad Mansur ini, ketik we di Youtube. Astana Kebon gede Mang Dayat itu biasanya atau ada linyo di bawah di musik, wajah, ramah, indah, dari elir ini terjingok juga perkampungan Gogo pailiiden yang merupakan kampung Palembang asli, terjinggo rumah-rumah lama di pinggir sini yang bikin mang Dayat berimajinasi kembali ke puluhan tahun, mungkin ke ratusan tahun silam. Tidak cuma di sebelah ilir, yang ada pecah itu di sebelah ulu juga masih terjinggo rumah-rumah panggung lama. Yang jelasnya yaitu kampung perigi di dua ulu. Di sini masih banyak rumah-rumah ratusan tahun, mang Dayat pernah jalan ke sini. Di sini masih ada rumah yang punya ukiran Palembang Lamonian bahkan dari zaman Belanda. Di sini juga ada rumah singgah Presiden Soekarno waktu ke Palembang. Pokoknya seunian pemandangan di pucuk Musim 6 ini di saat matahari masih bersinar tapinya Keindahan jeramba Musi 6 ini tidak cuma di siang hari bae. Men siang kita bisa nikmati pemandangan sungi Musi, Tapi kalau malam, kita juga bisa jingok gemerlap kota Palembang. Ditambah lagi, arsitek jeramba Musi 6 ini dipercantik dengan hiasan 1527 lampu led. Membuat nikmat mata, terutama memandang dari kejauhan. Dan kalau kita ada di jeramba Musi 6 ini, yo pecah kita ada di terowongan waktu. Terangnya. Cuma inget ya. Ngawek jeramba ini mahal Setengah triliun lebih Dan untuk listrik dan lampunya baik Kabarnya bisa sampai 50 juta sebulan Belum lagi untuk biaya perawatannya Jadi mangcek-bicek Peh sama-sama jago dan saling ingat ke Terutama sama uang-uang yang galang rosak Apalagi yang uang-uang sebju itu nah Seseb dikit laju Segala nak dilanjak ke Nah ingat-ingat ke baik uang-uang wong cak ini Siapa tahu, sadar, dapat pahala kamu Ngingetkan mereka Ngajak kebaikan. Halo, Mace Bicek Sekarang jam 11 malam Dan kondisi di sini masih terjingok rami Memang sih, kalau makin malam Terjingokan makin cantik sih Nah, lihatlah keadaannya <tuh -tuh. Jack adalah ulasan Mang Dayat mengenai jembatan atau drama musik 6. Di akhir video, Mang Dayat mohon dukungan dari Mancibicek untuk support channel Mang Dayat dengan subscribe, like, share, dan komen membangunnya agar Mang Dayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika seputar kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari video ataupun narasi, Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mangdair mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sini menari dan bernyanyi di tepian sungai musik beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel